Setelah -setelah Aku lontong kemarin. Oke, <tuk> kita <tuk> masih baca aja.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 Aku tahu kejadian ini Halo guys Saat ini sudah menunjukkan pukul 5.30 sore Nah saat ini Di kapal pesiar pesut kita Tempat saya Berada saat ini Penumpang sudah Banyak ya tadi bisa lihat dari sini Nah, untuk ruang dek di lantai atas full dengan penumpang-penumpang yang akan berlayar di Sungai Mahakam. Di sebelahnya ada kapal pesiar juga yang juga akan berlayar nah banyak mau berlayar juga. Sudah berapa kali naik kapal pesiar? Uh, sudah dua kali. Sudah dua kali. Bukan. Kapal mana aja selain pesut kita? Pesut kita sama pesut bentong. Pesut bentong ya. Senang berarti ya? Senang dong. Oh, sekarang uh, mau berlayar sama siapa aja nih? Sama keluarga. keluarganya. keluarganya, keluarganya mana aja? Ada yang di sini, ada yang di belakang. Oh di belakang ya. Oh ya. Oh, iya. Mbaknya dari mana? Dari Samarinda. Samarinda ya. Oh, keren ya. ya. Dengan mbak siapa? Mbak Aci. bisa mari tinggal di mana? Korbo ya. Oke mbak Aci, terima kasih ya. Mudah-mudahan pelayarannya kali ini menyenangkan. Nah. Oke. Guys, saat ini kapal pesiar pesut kita sudah running atau sudah mulai jalan untuk menyusuri Sungai Mahakam. Sekitar jam 5.30 kapal pesut kita, kapal pesiar yang ada di Kota Samarinda saat ini berlayar menyusuri Sungai Mahakam Samarinda. ke kiri ini nahkodanya nih nih nakodanya masih kecil luar biasa nah nah ini dia guys uh, nahkoda kecil yang menjalankan kapal pesiar pesut kita saat ini Belakang kita ada kapal pesut Bentong, kapal pesiar yang akan berlayar pada sore hari ini. Suasana di sore hari ini cuaca sangat bersahabat ya. Ditambah dengan angin yang sepoi-sepoi Menambah suasana kebahagiaan yang ada di hati para penumpang kapal pesiar kita